Ketika takdir memisahkan kita, hanya doa yang bisa kami pinta. Engkau pergi untuk selama-lamanya dan bukan berarti kami lupa. Selamat jalan. Semoga tenang di sisinya. Oh